Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview lapis castella yang 1000 gram Bagi yang mau order lapis castella bisa hubungi di deskripsi ada nomor kontak dan linknya Mari kita review lapis castella 1000 gram dari sari roti Castella bersama keluarga cukup menggunakan gunting untuk membukanya dengan pisau, <SILENCIO> review lapis Castella. Mari kita potong Kita pula Mari kita cicipi Tapis castella Jangan berputar Enak nggak cil -bocil? Diland diland diland Hmm Rahannya tunggu ilan enak